Kemarin kita belajar tentang membandingkan, ya, mana yang lebih ini, mana yang paling. Kalau paling itu pakainya most atau more. Kemarin sudah. ada yes. most bagus, katanya Kalau ini, kalau apa? Kalau lebih. More. Nah, itu ya. ya. Nanti akan muncul lagi. Tidak apa, apa Nanti kita belajar hmm. menulis lagi. Coba ya, sekarang kita punya ya. Baca. Coba, Mas Bakti baca dulu ya. There are 206 bones in human body There are 206 bones in human in human body. There, there are Two, one three six six Bone is the human body there there are 206. Sebentar ya, tadi Mas Bakti keluar, sudah-sudah, Mas Bakti benerin dulu. Baik, Mister. Oke, okay. uh, Halo, uh, ini, Halo, Jidik, Halo. Halo, Mister. Ya, sorry ya, tadi Mas Bakti keluar dulu. Iya. Yeah. Coba, coba lanjut ya. There are more than half of more than of this hmm. are in the hands and each, and each. Okay. more than half of these. Nah, ini bacanya bagaimana? Ada ada? This the, this Are in the hands and and, and feet. It's okay, good, yeah. Oke, okay. kemudian uh, Ataya dibaca Ataya. Bones, bones, but. bones are. are about about. about. Coba diturunkan Mas Paki. About about. about. about. about. about about, about, nggak enggak ada n nya kan, pakai t kan, about, about, nah good, oke okay, lanjut ya dari about. depan juga, phone twenty, oh, twenty, dari depan dulu, dari dari depan dulu, dari depan dulu, bones, bones are a bone about, about, about, pakai a, pakai au, about, about Nah, oke, okay, good. Terus, 20. Berapa 20. ini? 20. Masa 20. 20? 22. 22. Nah, 22 persen. Persen. Water. Oke, okay, it. Oke okay, lanjut. Di-di, uh, yuk. The smallest. Oke the smallest bone the smallest the smallest bone in the body in the bod, in the body is in uh, the the ear and the ear. Lung, right, with, with, with. Ear and the long longest long longest bone is in the leg Okay, good kemudian Uh, ini apa? Uh, Ataya lanjut yuk. Mos. Mos. Sebentar, Mister. Ataya minum ke belakang, Mister. Oke, oke. oke. eh, eh, apa eh, eh, santai, santai, Santai, santai, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, bones have come eh, Indomie most coba mouse bones have kaos cewek, dong. Udah bisa ya. mouse okay, oh ya yeah, selanjutnya coba indom, kaos cewek, Oke, apa ya yang human coba? Human, human, skeletons, good bagus, aren, aren, perut, peri, peri, Different, different different from from, from the skeleton the skeletons, skeleton skeleton skeleton of the Other. animals Oke okay, bagus ya lanjutnya Didi yuk a human a human Halo Didi Iya, yeah, Mister. Coba. Has got the same number of neck bones as a giraffe. nah coba ya kita bareng-bareng ya, ya. Nah. Oke, okay. ini judulnya adalah Bone and Skeleton. Bone itu artinya apa nih? Ini gambar apa ini? Tulang. Tulang. tulang. tulang. Dari bone itu artinya tulang. apa itu Tulang. Tulang. tulang ya. jadi kalau kalau ada kata bone itu artinya tuh tulang. tulang. Nah, kemudian ada ya, kemudian ada skeleton. Skeleton Tongkorang. gambar apa ini? Tengkorak. Tulang orang. Tulang ya, ya, orang. atau manusia. Itu namanya ske Berarti skeleton. Ya, tulang tulang ya tulang itu maksudnya bagian dari skek skeleton coba-coba diikuti mas baki ya skeleton skeleton ah, skeleton jadi bukan bukan skeleton bukan skeleton bukan eh, skeleton bukan skeleton ya tapi skeleton gitu, ya oke coba diterjemahkan bareng-bareng ya mas bagi bantu. there are two hundred six pounds in human body there are kemarin apa masih inget there are, there is artinya apa ada there are, there is masih inget nggak apa udah lupa masih inget nggak there, there is ada Ulu banyak juga, ada banyak no? Ada banyak atau ada ada Artinya ada jadi there are itu ada there is juga ada nah. iya jadi, ya, mas beti ulang sebentar ya mas beti ulang sebentar ya ada 206 tulang. Ya, coba ya, coba dulu. Nah, kapan pakai there are, kapan pakai there is? Nah, ini bakti ulang dulu ya, coba diingat baik-baik. Kalau there are itu kalau apa objeknya atau bendanya itu lebih dari lebih, lebih dari, dari satu. satu. Contoh, there are there are tuh two, two Artinya apa? Ada ada ada dua kelinci. Dua. Nah, ada dua kelinci. Kalau kalau cuma Kunci. satu kelinci. Pak Deris. Mas, is kamu okay, nih Deris. Uh, ataya, sebentar ya, saya mute ya. Eh, uh, suara audionya masuk apa ya? Ya, sebentar ya. Oke. Okay. Okay. Kalau dia cuma satu, berarti pakainya DRR atau Deris? Kalau satu Deris. Oke bagus ya ini ya diingat baik-baik ya teman-teman ya. Jadi masuk mas ini kalau there are there is itu artinya ah, sama nah, Artinya sama. Artinya apa? A ah. ada. Artinya ah, ada. ada semua. Ada semua. Kalau di depan ya. Tapi yang membedakan adalah kalau dia ah. di kalau dia di apa? Kalau kalau dia objeknya itu lebih dari satu. Ada dua ini kan? Berarti ah. dia pakainya there There there are. Are. Nah, tapi kalau dia dia objeknya cuma satu, ya, berarti pakainya there, there, is. there is. Coba ya, coba. Uh, ataya coba ya, coba. Uh, hmm? ataya coba misalkan ada gini ataya. Ada uh, Artinya apa? it's photos. Artinya apa? Age itu berapa age 8 8 botol itu botol ya ada 8 botol nah coba ada 8 botol itu pakainya dr atau there is katanya. There the There, are. there are. bagus ya Kenapa pakai there are boleh karena pakai there are? dia banyak nah dia banyak banyaknya maksudnya adalah lebih dari lebih dari berapa satu lebih dari satu nah lebih dari satu berarti kalau ini kayak gini kalau ini kayak gini pakainya derar atau deris der berapa tuh there are. There are kan dua berarti masih tetap tetap ini there tetap there are. Are. tapi kalau kayak gini artinya apa ini eh botol pakainya there are atau there is there is there is kenapa pakai there is karena cuma satu karena cuma satu bagus ya jadi patokannya kayak gini ya jadi kalau bendanya itu banyak pakainya there, there are. Uh, kalau bendanya cuma satu uh, ya kalau cuma satu pakainya there there is, there is. Yeah. nah sekarang uh, Didi sekarang Didi kalau kayak di gini er. nah, Many artinya apa? Many artinya apa? Apa mikrofonnya apa? Many? Many. Ada kata many itu di, di layar. Manny artinya apa? Ha? Banyak. Banyak. Berarti kalau many animals, berarti pakainya there are atau there is. Many there animals. Are atau there, is. there are. There are. Oke, okay, there are. Kenapa pakai there are, Didi alas? Apa? Karena lebih dari satu, oke, okay, good, lebih dari satu ya, berarti pakainya TR. kayak gitu ya, ada nah, gitu ya, ya. di sama saya ingat ya, jadi there yeah, are is Itu artinya sama, artinya sama, yaitu A. Ada, ada, artinya ada cuma kenapa pakai D. Di sini perhatikan karena, karena ada lebih dari dua, satu, enam. jadi lebih dari satu, makanya pakai AD. RAR. Okay, lanjut ya. More than half of these are in the hands and feet. Coba perhatikan. More kemarin artinya apa more? Artinya apa more? Ayo. Baru barusan kemarin hari Senin kemarin. Lebih. Lebih bagus. Lebih more than half. Half itu berapa? Setengah. Setengah. setengah lebih, dan itu kan lebih dari ya. Ini dari setengah ini, bis di situ maksudnya tulang-tulang ini ya, bis start in the hands and feet. Artinya apa? Lebih dari setengah lebih tulang, -tulang. Dari, Ini dari setengah tulang, bis itu artinya ini ya. Ini lebih dari setengah ini ada di hands itu. Hands apa video saya nonton masuk hands. hands apa hands adik-adik hands apa hands tangan tangan tangan hands itu tangan ya hands tangan Jadi, setengah di nah, setengah dari tulang-tulang ini ya itu ada di tangan dan fit fit itu apa? Oke okay. eh kaki bener Oh itu iya, kaki. kaki, kaki, ya ada-ada ya, member ya, mas Berti ulang terus karena kalian, jadi kalian paham ya, sebentar ya, mohon maaf. tetap mas Berti agak panas ya, nah. Nah, ya, sebentar ya, Sudah ya. Maaf ya. Tadi berarti dari pagi enggak soalnya buat buat ngejar. -nge. Oke, eh uh. lanjut ya. ya berarti Mister. Ada kan? Ada hand. Ini apa, tak Tangan. tangan. Ya, hands itu tangan, ya. Tangan. Oh. Ya. Berarti kalau dia ada Ah. Uh kata ya oke okay. jangan ini ada ya suaranya masuk ya hands ya hands itu dia ada s-nya ya berarti penanda apa berarti masuknya? Ada s -nya. E. E. maksudnya ada s-nya hmm bagaimana tuh kok ada s-nya ada s -nya. berarti tangannya itu ada ada dua dua-duanya disebutkan dua. ya ada dua ya dua-duanya, hands. karena s itu menandakan bahwa jumlahnya lebih dari satu, lebih dari satu. Nah, jumlahnya lebih dari satu maka pakai hence. Nah <tuh>. tadi ada kata fit, fit adik-adik itu bentuk plural, bentuk plural dari food, nah, food itu berubah menjadi fit. Nah kalau hence, nah, kalau hence biasa itu pakainya s pakainya s seperti ini ya, tambah s. Tapi kalau food jadinya fit, bukan food tapi fit. Nah fit itu fit. maksudnya kedua kaki, kedua kaki. hands itu kedua tangan, fit itu kedua, kedua kaki. Oke ya. Kalau food, ya lanjut ya. Ya, mister. The smallest, the smallest bone. Ya coba kita ini ya the smallest bone in the body is the near and the longest bone is in the leg perhatikan the smallest bone artinya apa oh ya yeah. oke okay, silakan the smallest bone artinya apa the smallest bone bone itu apa paling kecil bone? Ya, tulang kecil. yang paling tulang yang paling tulang kecil. Tulang paling bagus. kecil. Tulang yang kecil. paling kecil, kecil. Di is in di. the the ear. Artinya apa? Di ear itu apa? Telinga. Adanya, telinga Berarti telinga tulang telinga. ya, tulang paling kecil itu ada di telinga. Nah, oke okay, bagus. Dan long bone has bone longest phone kemarin apa longest phone longest phone saya udah lupa kemarin udah dijelasin longest phone long long paling panjang paling panjang Nah, oke okay. berarti panjang. artinya bagaimana longest bone ya apa yang paling panjang Tulan. yang paling panjang itu apanya nah paling panjang yang paling panjang ada di kaki di kaki nah ini ada ada beda-beda ya jadi biasanya gini loh kalau hand itu tangan sini nah, yang dari siku ke bawah ya dari siku ke sini ya lihat kursor mas kursornya mas Buffy bisa kelihatan ya jadi kalau ini bisa kalau misalkan ini, adik-adik, itu dari situ ke bawah sini, dari situ ke bawah sini itu artinya hands. Kalau dari ini, dari, per, apa, dari pundak sampai ke tangan belakang, ini disip, sampai ke siku, siku arms, ya, arms yang sini. Nah, tadi kalau feet itu artinya telapak uh, kaki. Nah, jadi kaki yang itu loh, yang apa di bawah tumit itu loh. Nah, di bawah tumit itu namanya feet atau foot, ya tapi kalau yang namanya so. leg itu dari selangkangan ya, dari selangkangan sampai sampai sampai ini apa uh, tempurung tempurung mata kaki ya, sama mata kaki ya sampai mata kaki put, itu namanya leg ya. beda ya jadi put, kalau dalam bahasa Inggris kalau dalam bahasa Indonesia itu sama kakinya jadi mau mau kaki mau lutut juga disebutnya bagian dari kaki cuma kalau dalam bahasa Inggris yang namanya kaki itu dari dari mata kaki ke ke bawah itu namanya apa? Oh, tadi namanya kan? dari mata kaki ke bawah itu namanya apa? Foot atau leg? Uh, Foot atau leg? Leg, leg. leg. Foot dari eh? mata kaki dari mata oh. kaki mata kaki oh dari mata, mata kaki, kaki kan tumit, maaf mister dari itu dari tumit kan tumit itu kan mata kaki dari mata kaki ke uh, Oh, sorry ya mata kaki sorry ya Bantu, sorry. mata kaki ke ke ini sampai telapak kaki itu namanya apa Food. Ya, namanya food. ya kalau yang dari selangkangan sampai ini sampai mata kaki namanya apa dari mana Mister dari selangkangan ke mata ke mata kaki leg leg bagus ya berarti kalau kaki apa Uh, dua-duanya bagaimana disebutnya? kalau dua-duanya uh, pakai apa berarti belakangnya ditambahin apa? pakai S legs? Nah, itu berarti legs gitu ya? ingat ya S di belakang itu menandakan bentuknya lebih dari lebih, lebih dari, dari satu salto. atau bahasa indonesia itu jamak Jamat kita artinya lebih dari satu. Nah, ada beberapa yang ketambahan S, ada beberapa yang tidak ketambahan, tidak ketambahan. Nah, yang tidak ketambahan S ini disebutnya itu irregular, artinya Sini tidak gilir. tidak teratur, tidak teratur. Jadi, bentuknya itu enggak, enggak ikut. Kalau ini kan pakai SS gitu ya. Nanti kapan-kapan diajarkan. Mampu. Ini materinya nih, nanti kalau sudah bu bukunya dihabiskan, nanti buku baru, nanti kita ngulang dari depan lagi. Ya. jalan setia, oke berarti ingat ya, the smallest bone in the body is in the, berada di, hmm. halo, tadi tadi halo, agak putus-putus tadi, mister, ya, yeah, yeah, ya, sorry ya, ya, jaringannya oke okay, ulang lagi ya, the yeah. smallest bone in the body is in the ear, tulang Bagaimana tulang paling tulang paling kecil paling... ada ya, di, di tubuh ada di ada di, di, di telinga tulang nah, paling panjang ada di telinga dan tulang kaki. paling panjang yang ada, di, ada kaki. di kaki Oke bagus ya Good. bagus ya lanjut ya Most bones, most itu adik-adik artinya kebanyakan. Ya. Most itu artinya kebanyakan. Ya. kebanyakan most bones, kebanyakan dari tulang-tulang, have calcium in them. Have itu artinya apa? Puh? Punya. Punya, berarti calcium apa? Calcium ya, ya, itu bahasa Indonesia ada. Kalsium. Berarti Punya, calcium. Uh, yang In kalsium, indem. indi mereka, mereka itu mereka, mereka itu maksudnya ya, tulang-tulang itu gitu ya. Kemudian yeah. human skeleton, artinya kerangka, apa? Human skeleton, kerangka, kerangka manusia, kerangka krangka krangka manusia, manusia <tuh> atau kerangka tulangnya, kerangka ya, tulang Aren ya. Aren tulangnya, tulangnya, tulangnya, tulangnya, tulangnya, tulangnya, tulangnya, tulangnya, apa tulangnya, R, R, dan art singkatan dari apa? Ada, ada, ada. masih yang nggak art, itu singkatan dari apa? R, R not. tidak iya, R not, art, art, art, kadang, kadang art, art, tidak art, art, art, bukan art, art, art, art, art, art, art, Aren tidak, aren not, ada not, disingkatnya apa bukan, aren, nah, is not, is is not, is is not, is not, bagaimana is is is is is O nah, tulisannya kayak It. gini. bacanya bagaimana kira-kira? It. It. It. Ya, kalau are not itu dibacanya are, aren. Ison itu dibacanya eh, is not itu disingkatnya i nah, Sekarang nah, Sekarang. Okay. Kalau were not, were not. bagaimana? Wern, wern. Aja. Weren, weren, weren, oke, ya oke, oke, oke, satu oke, oke, oke, oke, warn oke, oke, gitu oke, kayak oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Wasen Iya, jadi kalau ada n koma koma di atas t itu artinya apa? Singkatan not dari singkatan mark. dari not. Ini materi kemarin ya. Udah jadi. Yeah. Jadi diingat baik-baik. Nanti kalau sudah ganti buku baru diulang. Tapi kalau belum ganti buku ya kita selesaikan dulu ini. Oke, okay, uh, lanjut ya. Berarti, human skeleton aren't very different. Different apa ade-ade ya? Kata-kata different itu artinya apa? Ada yang tahu? Bentar. Ada yang tahu nggak? Different itu artinya? Perbedaan. Nah, per, berbeda. Berbeda. Berbeda. Berbeda. Maksudnya, berbeda tulang-tulang atau kerangka manusia, tidak, kerangka manusia tidak, tidak sangat berbeda atau tidak berbeda tidak. from itu apa? tidak from. sangat berbeda from from artinya apa from? Da. from, artinya apa? from. from. itu dari dari, hmm. dari. kalau ke apa biasanya Inggrisnya. Ke. ke apa mister kalau ke kalau dari kan from kalau ke tak ka, ka, e, ke tuh tuh bagus tuh ya saya tahu tuh ke, ya. tuh okay, ya oke okay, lanjut ya human skeleton aren't very different from the, the skeleton of other animals, of animals. Okay. kerangka manusia ya kerangka manusia ya. tidaklah atau tidak seperti dari hmm. kerangka Wah, manusia eh kerangka ah, hewan kerangka ada itu apa, apa? lah lain ada lain. itu lain lainnya atau lain human lainnya. skeleton kerangka ya ya kerangka manusia tidak berbeda dari kerangka Terangka lain hewan hewan, lain. hewan lain gitu. Adik-adik ingat ya bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan kepalanya itu dibe dibelakangan. Nah. Jadi kalau gini bacanya bagaimana? Kalau diterjemahkan ke Indonesia bagaimana? Buku biru nah buku biru jadi kepalanya itu di belakang buku biru buku biru oke okay, bagus coba ataya coba ataya. Uh, artinya apa coba ya langsung diartikan coba angry animal terjemakannya gimana ada ataya uh, um, angry jadi artinya apa? Hmm, sebentar, Mister. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau gitu ini ya. Kalau gitu didi dulu ya. Coba. Hmm. Kalo misalkan gini. Hembar ya eh uh, katakanlah ini apa, -apa, apa uh, cold win ini sudah semua ya kosakatanya ya ada cold win coba ini gimana bacanya gimana win itu artinya apa wind di win di win itu angin oke okay, bagus cold Kult itu dingin jadi angin dingin sudah sudah angin yang angin yang angin dingin, yang dingin. Angin yang. jadi tiba boleh kepala boleh angin dingin, angin dingin. Kepala. boleh angin dingin boleh yangnya dihilangkan boleh angin dingin boleh nah jadi masuk ya. Mas batu kalau dalam bahasa Inggris kalau kalian baca itu kepalanya di kepalanya di belakang Bentang. jadi maksudnya kalau kalian menerjemahkan itu dari dari belakang bukan dari Depan, depan. jadi bukan biru buku itu bukan ya tapi buku bi buku biru gitu ya. Nah, ini tadi coba eh uh, ataya coba angry animal. Hey marah. angry maksudnya apa? Marah. Yang yang hewan itu yang mana? Angry atau animal? Animal. Animal berarti angry itu apa? Marah. Nah, kayak gitu ya. Jadi, bacanya itu dari dari belakang juga, atau coba, atau coba, atau satu lagi ya. Coba, atas, atas satu lagi, misalnya. Artinya apa? Atau ya, langsung coba. Coba, ada ya? Langsung aja, nggak usah takut. Nanti artinya apa? Monyet merah, monyet merah gitu langsung ya berarti monyet itu ya red itu meh merah berarti inget ya kalau tak bacanya tetap dari depan ya. cuma kalau kita terjemahkan itu dari dari belakang bahasa Inggris itu seperti hanya bahasa Mandarin seperti hanya bahasa Prancis jadi bacanya dari dari belakang kepalanya ya Iya misalnya ya Okay, most bones have calcium in them. Yeah. Human skeleton are different from the skeleton of other animal. Well, human, yeah. seorang, human itu apa? Human. Tadi so, ya, manusia. Loh, yeah. Manusia, bagus. Seorang manusia has got, itu artinya punya. Yeah. Has got, punya, the same number of neck. Ponds as ecerah, coba ada oh, yang saya nungguin di selatan Seorang manusia mempunyai, nah ini the same number of neck, ponds as the same itu, the same itu sama eh the same, coba ya, oke okay, silakan. Ada yang berani enggak, enggak apa-apa enggak, enggak apa -apa, aku salah. Coba, raise your hand, angkatan. tangan kalau Usang yang... sama nomor itu nomor yang sama, mister. Nomor no, no, no, no, itu bukan selalu ini ya, bukan selalu nomor, tapi angka. Angka, bisa oh, dipercimalkan sebagai... Angka yang sama. Anta. Berarti, coba. A human mempunyai angka yang sama, oke. Okay. Uh, jadi kalau ini bacanya di belakangnya, tulang neck itu apa? Neck? Oke, okay. warnanya udah ya? Udah jadi sebagian tubuh udah. Leher. Lelah, ya. Leher human. yang sama. Nah, sebentar, masih waktu ini dulu. Nah, seorang yeah, manusia punya tulang leher yang sama. Uh, sorry, angka yang sama. Angka Angka tulang, oh, ya, ya. Sama, gitu. angka tulang leher yang angka sama, angka tulang leher yang sama, leher yang sama, as, selayaknya atau ah. seperti, e, eh, giraf. giraf, itu apa? Bentar, jadi kamus. Giraf, artinya apa? Ini hewan loh, masa kalian nggak tahu sih? Jerapah. Jerapah. Jerapah. Nah, giraf itu artinya jerah, jerapah. Jerapah. Berarti manusia itu punya angka um, atau jumlah ya. Jumlah number itu bisa diartikan juga jumlah. jumlah tulang leher yang sama seperti jerapah. Jerapah. Jerapa. Jadi tulang walaupun jerapah itu apa? tinggi lehernya panjang gitu ya. Tapi tulangnya itu sama seperti tulang manu, manusia ininya. Ya. Lepas, jumlahnya itu sama gitu ya. Coba ya, ada, coba ya. Nah, ini ada beberapa fakta yang kita fakta itu maksudnya hal-hal menarik -hal yang ada di ini ya. coba. There are two hundred bones in the body. Di human body, Artinya apa tadi? Ada. Badan. Ada. Ya, badannya itu badan. Coba diterjemahkan dari depan, bagaimana? Ada dua, ada dua ratu, dua terus tulang, tulang di, di, di, tubuh, di tubuh, bon, manu, tubuh manusia, tubuh manusia, tubuh manusia human body, ya, tubuh manusia. Oke, okay, iya, nah sekarang ya? Oh ya, ini ya, ini kalian suruh mencari tahu kalau ini benar atau salah coba nomor satu ini benar atau salah kira-kira berdasarkan bacaan bacanya salah. salah kenapa harusnya karena nomor satu. harusnya 206 oke berarti bagaimana dibenarkan kalimatnya BRR di kalimatnya BRR nah, nah, gimana Podium. There are two hundred six two hundred and, and six lupa and, and six six six six sick, ya. sakit six six six six, six. Uh. six, six bones in the and six bones in the human Humans. body human body body, body body oh, ya, usah body ya. Nah, gitu aja. Nah, kalau body itu kayak orang India, body gitu ya. Oke, lanjut bad. nomor 2 ya. Uh, sekarang coba Fatan, halo Fatan? Coba Fatan, halo? Halo. Ya, coba Fatan, ini benar atau salah ya? Coba Fatan. All our bones are in our hands and feet. Coba. Di -di. Dipahami, coba kira-kira ini benar atau mm -hmm. salah All our bones are in our hands and feet Semua Semua bagus Semua tulang Tulang kita Semua, Semua tulang, tulang kita. Kita. Di, kita Di Tangan kita. Di tangan Dan kaki Dan kita. kaki Kita, kita. Ya. Oke, perhatikan ini benar atau salah fadhan? Coba Kalimatnya yang ini nih. Oh, mana ya. Nah ini. More. Nah ini. Coba dibaca ya. Dibaca coba benar atau salah. oke? Gak apa-apa. Berarti saya kasih waktu satu menit. Gak usah buru-buru. Yang ini loh Pak, Coba baca yang ini. More than. Ini. More than half of the L in the oh, This. This. This. this. this. This L in the hands, hands and feet. feet. Oke, okay. tadi ya, Fatan, ya. Tadi okay. di sini itu tulisannya all. All itu berapa, Fatan, berarti? Semua. Semua. Semua. Nah, berarti kan yang di atas ini, Fatan. More than half. Berarti artinya apa? More itu apa, Fatan? Semua. More, more eh, masa semua? Lebih. Lebih. Berarti lebih dari half itu berapa? Se Setengah. Setengah. Bagus, berarti lebih dari setengah berarti yang nomor benar atau salah? salah salah bagus karena bukan semuanya kalau tulang kita semuanya ngumpul di tangan kaki berarti ya kita nggak punya kepala kepalanya ya, kita ya, nggak punya pun badan nah gitu makanya kepala. ya makanya yang di, dimaksud oleh bacaan ini ya dimaksud ini adalah more than half artinya lebih dari lebih dari setengah jadi ya kita memang punya punya ini punya tulang banyak tapi lebih dari setengahnya itu ada di di tangan dan di di kaki oke okay, bagus ya oke okay. kalau sudah nomor tiga ya coba nomor tiga ini benar atau salah ya coba yang mana Mister nomor tiga nomor tiga nomor tiga yang, oh yang nomor tiga The? The, the smallest bone in our body is in ten. In the arm, arm. Ya. arm. Arm. Oke, okay. nah coba ya. Kira-kira kalimat ini benar atau salah? Kata ya. The smallest, smallest tadi apa kata ya? Artinya smallest tadi? Kecil. Kecil. Tambah EST berarti apa? Tambah S kalau small itu kecil, tapi kalau smallest artinya apa? E, kalau smallest paling kecil. Nah, bagus. Smallest itu paling kecil ya. Berarti e. maksudnya, smallest bone artinya apa? Tulang? Tulang paling kecil ada di telinga. Di telinga, berarti ini benar atau salah nomor tiga? Benar. Coba perhatikan, kan, loh. Ini in the arm, bukan in the ear. Jadi nomor tiga ini salah atau benar? Salah. Salah gitu ya. Berarti yang dikecil itu yang kecil yang paling kecil itu bukan di bukan di tangan tapi di di telinga. Berarti nomor 3 itu salah nah, gitu ya. Hanya nomor 4 besar. Ya, silakan Didi. Tulang terpendek ada di kaki. bener atau salah? Salah. Salah. Adanya di mana? 100, Adanya mana? tulang terpendek. Adanya di bagian. mana? Ada disebutkan nggak di bukunya? <tuh> Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada disebutkan nggak? Paling pendek gitu di mana? Bukan di kaki ya. Yang di kaki itu bukan paling paling pendek tapi apa? ada mister. Iya, maksudnya males, pa patok patokannya itu bukan bukan apa? bukan sortesnya. patokannya itu yang di kaki. Yang di kaki itu dia iya, itu di kaki. apakah paling pendek? Coba dilihat bacaannya. Tidak. Apa? Yang di, yang di, yang benar. Langges. Langges. Bagus berarti Longest. yang di kaki itu bukan paling Bukan paling pendek, tapi paling apa? Paling longest, paling panjang. Paling panjang, good. Ya, berarti coba kalimatnya yang benar bagaimana? Berarti nomor empat, coba. The, the longest bone is the leg. Is in, Ini jangan lupa. Is in. Oh yeah. iya, is, is in the, the leg. leg. Oke, okay. kemudian number five, eh uh, tante? Coba. The human has got. Oh saya ya yeah, nomor lima coba I, human, a human, human has got the same number, number. of bones bodies as a giraffe giraffe giraffe oke okay. the human has got same number of pit bones pit bones artinya apa Bit bones. Bacinya dari belakang. Bacaannya dari belakang. Diterjemahkannya dari belakang. Kepalanya apa? Pit bones. Kepalanya yang mana? Yang pit apa yang bones? Bones. Bones. Bagus. Berarti kalau diterjemahkan tulang. It... Tadi apa? Kapan pit? Pit kaki. Kaki. Bagus. Berarti tulang kaki. Nah. Maksudnya manusia itu punya jumlah tulang kaki yang sama seperti berapa? Benar atau salah? Salah. Salah. Harusnya apa yang yang sama? Yang sama? Jumlah Nick. tulangnya yang sama itu di mana? Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Neck. Leher. Leher. Oke, okay, leher. Coba, berarti diganti yuk. Kitnya nya diganti neck. Coba yang benar yuk. A human. A aja. human has got the thumb number of. Same. Same. Same. Same. Oh, yeah. Same number, number of, of. Of neck. Neck. Neck. Neck bone. Neck bone as a kill. Giraf. Jiraf bacanya jiraf. Ya? Apa jiraf itu? Jirahpa. Apa jiraf itu? Jirah apa, ya, jiraf itu artinya jerapah. Jirah. Jirah Kalian tahu kan jirafa itu lehernya bagaimana? Panjang. Panjang. Panjang. Walaupun leher mereka panjang, tapi tulangnya itu jumlahnya sama, sama seperti oh my seperti my manusia. Yeah. Cuma mereka oh, jadi jadi itu tulangnya jerapah yeah. susunnya sel Iya, walaupun mereka lehernya panjang, tapi tulangnya itu panjang. jumlahnya jumlah tulangnya hmm. itu sama seperti manu, manusia Manusia. Gitu. Jadi, bukan. Berarti, Jadi, oh, itu bukan. Ya, Jadi, kan, hmm. itu kan Jadi, itu bukan. Jadi, itu apa Jadi, itu bukan. Jadi, itu bukan. Jadi, itu bukan. Jadi, itu bukan. Jadi, itu itu kerangka he, hewan, hewan hewan lain jadi kerangka manusia ini itu kalau kalian perhatikan kalau kalian nanti ya mungkin sudah besar jadi seorang peneliti gitu ya nanti jumlah tulangnya itu sama seperti tulang tulang hewan berapa jadi, hewan mirip hewan. Seperti hewan apalagi sama monyet mirip manusia sama monyet itu punya tulangnya yang, yang mirip mirip karena ya kalau kalian percaya teori teori evolusi ya manusia itu dulu asalnya dari darwin, dari monyet, dari darwin. Oke, nah sekarang ya coba uh, ini kita coba tebak tebakan ya kira kira ini hewan apa Oke, nomor satu eh, nomor satu saya pengen tahu ini kira kira hewan apa dari terangkannya itu hewan apa itu dinosaurus dinosaurus enggak ini ini bukan hewan purba ya. Ini hewan biasa, bukan hewan purba. Hewan purba itu maksudnya kayak dinosaurus yang sudah punah itu hewan purba. Ini hewan biasa. Kuda. Hewan biasa. Kuda, oh. kuda. oke. Okay. Kanguru. Kuda. Kanguru, oke, ya. Oke, oke boleh kangguru coba. Oke, okay. itu kita sama tangkap dulu ya, nanti kita jawab bareng Yang B, kira-kira hewan apa itu? Jerapah. Bahasa Inggrisnya what is the, the english of uh, jerapah? Giraf. Okay. Giraf. Oke, okay. giraf. Oke, coba Jiraf. saya tampung dulu ya. Kemudian, cek itu hewan apa kira-kira? Burung. Burung. Burung. Oke. Okay. Kalian yakin eh uh, apa? Burung tulangnya kayak gitu kakinya. Masa kaki kaki burung kayak gitu? Kelelawar. Oke, okay. kelelawar. Oke, okay. kelelawar ini bagaimana? Uh, bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu, yang hmm. uh. Ayo. Nggak tahu. Dua, yang tahu yuk. Bisa tahu? lawan? Bat. Bukan, bukan bad ya. Bat. Bat. Berarti kalau ada Batman tuh maksudnya apa? ada batman Karena manusia itu... kelawar ah, manusia oh, kelawar kan batman, ya. batman itu ya superhero temennya superman itu kan ada batman kan berarti ya. manusia manusia laba, laba. kalau eh manusia kelawar kalau spiderman manusia, manusia laba laba, laba. Oh, kayak gitu manusia ya. laba laba oke ya. nah, gitu ya oke berarti man itu artinya manusia bat itu kelawar terus kemudian kalau ada yang spider-man segala macam itu namanya laba-laba ya oke okay, uh, kemudian yang terakhir mangki nanti oke ini adalah mo, mon monyet. monyet coba dilihat ya monyet. Coba perhatikan ya monyet-monyet perhatikan ini monyet ya ini monyet hmm. sama manusia nih coba mirip enggak tulangnya eh kalau mirip. kalau dia buat kayak kayak kaya sama tapi mirip cuma bedanya mereka itu ekornya Pak ekornya panjang. Kalau manusia tidak punya adik, ekor. Tidak punya ekor, tapi kalian itu punya punya tulang ekor. Kalau nggak percaya tanya ekor. deh. Kalian tuh punya tulang ekor. Coba kalau nggak percaya tanya tanya ininya. Tanya apa? Tanya orang tua kalian. Udah, Jadi tenang. walaupun kita itu nggak punya, ya walaupun kalian nggak punya ekor, tapi kita itu punya. Tulang, tulang, ekor, tulang ekor. Ya, tulang ekor itu ada di di ini apa di dekat pantat. pantat kita itu ya. Nah itu ada namanya tulang ekor. Nanti kalau kalian jatuh, itu kalau bisa kalau jatuhnya duduk, itu langsung periksa ya. Nanti kalau itu kena tulang ekornya kena, nanti kalian bisa bisa parah. Ya. Bisa lumpuh. Maksudnya bisa ya makanya hati-hati. Tulang ekor tuh bahaya. Jadi kalau kalian jatuh duduk ya, itu berarti nanti bilang ke ini orang tuanya kemungkinan nanti biar ditiptin atau bagaimana karena kalau tulang ekor kena itu kawan oke ya coba kira-kira ini bener ini cocoknya hewan mana ini punya this animal is very long hewan ini long itu apa oh, panjang masa hewan ini punya ya, ekor yang panjang. panjang masa ekor wings wings itu apa Sayap yang, Kayak yang, yang, yang... panjang, sayap panjang. panjang itu apa? kuat to... kuat buat, buat. buat. buat. Pan... sayapnya itu panjang dan kuat. To help, help tapi artinya apa? Menolong. Menolong. Menolong untuk menolongnya, terbang, terbang, terbang, terbang, terbang, hewan apa ini terbang, apa ini gambar terbang, terbang, terbang, terbang, apa, eh. apa, oh, okay. dari... okay. apa tadi bed bed bus ya Bad. Bad. Bad artinya telah kelawan itu dia bukan burung ya Kelawar itu bukan keluarga burung karena dia tidak punya apa paruh paru itu apa mulut nafas mulut untuk menangkap ikan buat matok itu lo buat matok itu namanya apa paruh kemudian kakinya itu tidak tidak ini tidak apa tidak, tidak ini tidak, ini, tidak seperti burung kakinya. Itu seperti hewan-hewan, seperti monyet nah, bentuknya sama kakinya. Ya. Kemudian bagus, nomor Satu bed ya, nomor dua. Nah, coba ini satu-satu ya. Sekarang tadi kan sudah bareng-bareng. Nah, coba uh, kita mulai. dulu coba? This animal hewan pelung punya, ya, punya hasket itu punya ya. Hewan ini punya punya legs punya otot, hmm, otot legs oh. itu apa K kaki kaki arm apa leng lengan lengan oh, berarti gini long arm and legs dibacanya diterjemahkannya bagaimana bagaimana kata kaki dan K kaci kaki dan, dan tangan tangan ya yang panjang. Nah kayak gitu jadi long arm and legs dibaca walaupun bacanya dari depan tapi kalau kalian menerjemahkannya ke bahasa Indonesia itu dari dari belakang karena kepalanya itu di di belakang. Nah, tadi ya buku biru bahasa Inggrisnya bagaimana? Buku biru bahasa Inggrisnya bagaimana? Book. Blue book. Blue book berarti booknya itu book. yang yang di depan bahasa indonesiaan buku guru gitu ya. bukunya itu lari ke lari ke belakang gitu ya. Oke. Okay. Punya uh, apa kaki yang dan tangan yang, pan, yang panjang. yang climb in the jungle untuk untuk memanjat. Pan itu apa? Memanjat ya. Memanjat. Pohon itu apa? Pohon. Pohon di itu apa? Di, di. Jungle, Jungle apa? Hutan. hutan, nah, kira-kira ini yang apa Monet. monkey, monkey, berarti nak apa jawabannya yang mana? Apa kan? Monkey, Nih, oke okay, ya, coba ya. Kemudian, selanjutnya, uh, number three ya, coba ini apa? Eh, uh, ya? Coba nomor tiga ya, apa ya? Iya. Yeah. This animal has got, hewan ini punya yeah. coba. tail one very long tail di diterjemahin yang itu dari dari belakang. Tail itu apa? Ada yang tahu tail itu apa? Tail itu apa? Ada yang tahu? Tail. Coba. tahu. Coba apa mister tail? Tail, bukan bukan e tail, tail berapa ya ekor ekor artinya eh ekor apa kayak deh ekor yang sangat panjang nah bagus berarti hewan ini punya ekor yang sangat pan panjang Jang. to help help artinya apa menolong untuk Stand up, stand up itu artinya berdi, berdiri, berdiri. Jadi, mana ini? Hewan ini punya ekor panjang untuk membantunya berdiri. Berdiri berarti yang mana? Tadi yang kuda, ya. Ini yang ini udah tinggal. Ini antara A dan B kira-kira yang mana? Kuda, ekornya panjang loh. Perhatikan, ekornya kan panjang, langsung masa kalau kuda ini ini bukan kuda. This, this is not a horse ya? Ini bener kata ini tadi. Ini adalah kang kangguru. Kangguru. guru berarti yang mana? Siapanya? Yang A Mister. Oke okay, inget ya. Coba tirukan mas Bapti. bacanya bukan kangguru. Kangguru itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah kangguru. Kangguru kanguru kan itu bahasa Inggrisnya ya, kalau, kalau kanguru itu bahasa Indonesia kalau bahasa Inggrisnya kanguru Oke okay, lanjut Pak oke okay, ATM-nya oke okay, sekarang nomor ini nomor 4 ya nomor 4 ini uh, apa didik coba Naik sampai sampai halaman di dulu Hewan ini memiliki <tuh> Tulang leher yang sangat panjang, mister, ya. ya. Untuk memakan ya, yes. daun itu dari itu? pohon. Oke, pohon yang apa? Ada high-nya itu? Ada yang high. tinggi. Oke, good berarti daun apa? Jerapah. Apa bahasa itu? Yes. Giraffe, giraffe, giraffe, giraffe, giraffe, giraffe, okay, ya giraffe, giraffe, oke okay, kemudian uh, berarti gambarnya yang giraffe, yang giraffe, yang B giraffe, giraffe, giraffe, giraffe, ya giraffe, ya, giraffe, So, ini waktunya belum cukup gitu, ya? Masih lah, masihlah, cukup cukup ya. Coba kita ini ya, tadi sudah. Nah sekarang kita ngisi ini ya. Ada-ada ya. Kata-kata yang kosong. Different animals have got different. Tidak channel. Beda hewan mempunyai titik-titik yang berbeda. Kira-kira apa yang berbeda? Ada giraf, ada tail, monkey, long, crocodile, sama skeleton. Kira-kira apa? Jawabannya? Giraf artinya apa? Jerapah. Jerapah apa? Tel artinya apa tadi? tadi lupa. Tel apa artinya? Ada tel? Bentar, Mister. Nama ya, tel tadi artinya apa, tel? Kata ya? Ekor. Ekor ya. Tail artinya ekor ya. Kemudian ada manggis atau manggis? Monyet long, dude. Ada long artinya apa? Panjang. Panjang. Crocodiles, apa itu crocodiles? Crocodiles. Buaya. Buaya. Kemudian Buaya. ada skeleton. Ada skeleton. skeleton? Kerangka ya. Kerangka. Kerangka tulang. tulang. Artinya kalau tulang kan cuma satu tok ya. Kalau tulang itu cuma satu tok. Kalau tengkorak itu cuma kepala. Kalau tengkorak itu cuma kepala kalian, jadi tulang kepala itu namanya tengko Tengkorak. Hmm. Tapi kalau skeleton itu kerangka dari kepala sampai kaki utuh. Kaki. Ya. Different animal has got different titik-titik. Jadi -titik. nah, berbeda hewan. Hewan-hewan yang berbeda mempunyai titik-titik yang berbeda. Kira-kira apa yang beda tuh? Kira-kira um. yang, yang cocok yang mana? Diisinya? nyanyi cocok skelat skeleton, okay. uh, berbeda ekor atau skeleton. berbeda benar ya yang benar yang benar itu Skelaton, eh, skeleton, skelaton, nih skeltons. artinya kerangka berbeda hewan, berbeda hewan, uh, hewan yang berbeda mempunyai kerangka yang ber yang beda. berbeda. Jadi hewan satu sama hewan lain itu tulangnya bisa bisa beda, ya, kerangka tulangnya itu bisa beda. Ya. This is pycnose ini okay. karena They, they live in different habitats. Habitat. Bacanya live ya. They live hmm. in different habitats. Mereka tinggal di habitat yang ber yang, yang berbeda. berbeda. Habitat itu apa artinya? Mister izin sebentar. Nah, ya, nggak apa-apa. Habi habitat habitat tempat asalnya. Tempat asal, bagus ya. Dan they have to do different things to live. Mereka harus, have to itu artinya harus, melakukan itu ya, itu melakukan lakukan, kegiatan yang ber, ber yang, yang berbeda untuk, untuk hidup untuk hidup Some animals fly beberapa animals fly itu apa? Ada deh fly. Fly. fly. fly. Terbang. Terbang. Bagus. Beberapa hewan itu ter terbang. terbang. Beberapa swim berenang berenang, berenang. Bagus. some run beberapa lari lari Hari bagus some jump, beberapa loncat 4 loncat bagus some climb beberapa menjat menjat nah maksudnya gitu loh kenapa Tuh, apa hewan itu punya kerangka yang berbeda karena mereka itu punya kebiasaan yang ber, berbeda-beda kalau tulangnya monyet sama tulangnya burung kira-kira sama enggak beda. beda. Beda. Yang satunya itu tukang, tukang manjat. Yang satunya itu tukang, tukang oh, terbang. Gitu ya. makanya, be makanya beda. Kemudian titik-titik have cut long strong titik-titik pun -titik kira-kira apa ya? Yang punya hmm. tulang yang panjang, kemudian empat itu kira-kira apa? Kemudian mereka itu suka makan. Uh, menangkap hewan untuk dimakan. Gagah apa? Isinya apa? Kokodai. Procodiles. Kokodai. Procodiles. Wah, ya. Bones. Ini, bones. Ini ya. Telpon. Ini ya. ada adik ya. Jadi. Prokodails. Nah itu punya tulang ekor yang panjang dan kuat. Yeah. Dan kuat. Panjang dan kuat. Kenapa? Karena digunakan untuk untuk Cat menangkap hewan. hewan, untuk tuit artinya apa untuk, untuk dimakan. Dimakan, begitu ya. Nah itu maksudnya. Nah coba ya, adek-adek ya. Ini kita lanjutkan besok aja. Silakan kalau mau dikerjakan ini ya nanti. Uh, ini bukunya kan sudah dikasih ya. Nanti kalau mau dikerjakan nggak apa. Kita akhiri dulu. Soalnya Mas Budi apa ini? Uh, materinya sudah selesai. Nanti kita lanjut di minggu depan ya. Nanti coba ada deh ya. Karena sudah sore ya. Ada PR ya, Mister. Ya, yang kemarin dong. yang tulisan itu, yang apa tulisan narang itu tetap ya, dikerjakan nanti di akhir kalau kalau materinya sudah habis nanti kita bahas ya. Kalau yang narang, oke okay, ya. ya. yang perjalanan liburan itu loh. Dengan yang mana, Mister, PR-nya? Uh, itu aja dulu ya, itu aja dulu. Yang oh, okay. bisa itu udah ya? Udah, kalau sudah nanti ini ya dikirim ke. Baega ya. Di sudah polo. saya dong. Sudah. sudah okay. juga. Sudah. Oke okay, sip ya. Kalau sudah enggak apa-apa nanti. Yang jelas dibahasnya itu kalau kalau ini kalau apa kalau kalau materinya itu ringan kalau materinya agak panjang nanti takutnya kalian ke kemalaman. Gitu ya udah gitu nah, aja minta. ya. Kita ini kita akan pertemuan hari ini ya. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Ah oh ya minggu ya. depan Mas Mas Bakti izin libur dulu ya. Mas Bakti minggu depan ada ke acara keluarga jadi nggak bisa ngajar iya kita ganti minggu depannya lagi ya nanti akan ada PR nanti saya kasih mbak Ega ya ya nanti biar dikabarin sama ini ya oke adik-adik uh, Mas Barkilip dulu ya nanti kita tutup kelasnya malam sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam